Bismillahirrahmanirrahim Nasib sampaian dari muridku Aku dari gurumu yang rajilah Itu yang sudah jelas Itu yang ditulis Yang Allah Maksud Maksudnya uang aku ngilangi sombong gampang Misalnya alim Ternyata alim Anda sudah direncanakan Tuhan Jadi tidak ada hubungannya dengan ikhtiar Anda Aku di desain goblok ya, Serasa nyesal Itu sesuai rencana Tuhan Ya, itu rasanya salah. Dan yuk lihat terus. musibatin fil ardi, wala fi anfusikum illa fi kitabim yang kopleh an nabruha in adali ka alawohi alama lekaila takso alamah fatakum walatafrohu bima. Jadi kan ditulis tulis di pengirahan. Soalnya nasep pemiku ngaji, ngaji bahag, bar terus ngaji mui semua niat iburan, rapaham, itu tulis. Terus, ya akhirnya rapaham terlanut tulisannya panjang ngono. Lain paham berarti melanggar rencana. Ya terus ditulis, enggak <terlihatani> sesuai-sesuai paham, bar sekian tahun, nah terus <terlihatan> terus bariku lalin, nah, ini nah makanya kan onok wamutazila, ini cerita ini yang ngarang sok Muslim, orang kodaria orang mutazila, aku gak terima, gak terima nekku, perilaku nak ditulis lalu kenapa disalahkan, saya ulang lagi, nak kabel ditulisnya kodok-kodar, kenapa manusia di terjadi ahli sunnah lah fakir fahmi ilmiahita Allah lalu kalau tidak tahu bagaimana dengan ilmuNya wata ta'ala masuk ilmuNya terlam? terlambat terlambat masuk misalnya Allah ngerti Nakham dani kia gagal ngenteni terjadi kan lucu Allah itu that sing ahli menbikulisek maka nawama saya gun Allah itu pasti tahu apa yang terjadi dan yang akan masuk ngenteni terjadinya kan berarti Allah ilmuNya terlambat maksudnya ini loh, kula warai, koe iman bek kodhok-kodhok daru niat muji Allah taala, muji na elmone Allah taala iku maka na wa masa yakul. Paham ya? Clear ya? Koe ora usah mikir nasibmu, anak nek kabeh kersane Allah kena apa aku dihisab. Koe iku ora penting dihisab ora, mlebu neraka ora penting, neraka ya Ya wis pokoke biasa wae nggih makhluk. Yang perlu kita pertimbangkan nek darane Allah ngertine sakwise terjadi berarti Allah iku elmone terlambat. Kita ora ge rido nak ono wong nyifati Allah ilmune iku terhampan makanya yang kita paksakan di hati kita qodod qodaru ibaraton an ilmihi taala pokoke diarani qodod qodaru awu wis pirsa sedulurku apa iku ter -tamban. jadi wis iku wis paling gampang ki rasa mikir ana kabeh ditulis kok qodod aku goblok aku diutang ora iso nyaur lah opo kok disalahno pengiran sira penting kowe kabeh ora penting jenenge makhluk tetep ora penting sing penting di bangga di pengiran sing ya'lamu qullah dia Pangeran Sing Perso apa yang akan terjadi? Yeah, Masih ruh debat-debated alisunah waljamaah, yeah, ya. Jadi sekordok koderu lebih analisis sebagai persane Abu Sufyanahu, kata. pikiran mutazilah dan koderia yang salah tadi beredar di era tabiin. Terus ketika tabiin tadi fantolak tuh anak Muhammad bin Abdurrahman Al Khimiyari haji ini atau Mutamiro ini. Terus kita debat, kemudian kita haji. Atau umrah fakul, nalau laki, nah akhatkan menaswafi rasulillah, solo wali bahasan Untuk melerai debat itu, kita berjanji mau mencari sohabat ketika haji. Walhasil singkat cerita, akhirnya ketemu Abdul bin Umar, ketemu benar, tersakit saya tanya. Okay, Kula matur, kotoro <tuharuk> kibalana, nasun yang kroonal quran wa ta fak koronal ilma. Wazakarwa Annahum him, anla humias umuna, ana amro unufun. Abu bin Umar saya ini punya tonggo, punya komunitas yang sekarang cara berpikir bahwa kodok-kodokar itu enggak ada. Bahwa sesuatu dimulai dari sekarang bukan sesuai rencana tuh Tuhan. Apa dawai Abd bin Umar? Akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'un minni. Tandane ya wong-wong ngono -wong imane rasa. kudu iman mek kodok kuter. Law anli ahadi misla ukhudin zahaban faan anfaquhu ma qabilallahu minhu hatta minabil koter. Wes wong ngono misalnya ngamali sundur langit harap bakal ditampa Allah nganti iman bek kotor, Karena kalau kamu de iman bek kodhok kodhar artinya kene darani ilmu ni Allah taala ku terlambat. Paham ya? Kodak. Wong kuwe sing menusa ngerti nak caci cilik berangkang se, si, bariku bar bariku melayu, bar roh duwit, tua tua roh rondo, Wong kuwe roh. Lah yo kuwe roh sing ape? Lah iki artine ini lho. Kowe tak warai dadi wali. maksudnya iku iman bek kotok-kotok ora usah ora penting mikir manusia ora penting Misalnya, Kalau begini kenapa ada kisah padahal kabeh ditulis kotok-kotok. Berarti kamu menyimpulkan ilmu Allah taala padha karo makhluk iku keliru Kue muji wae ning pangeran. Allah iku Rabbuna wa huwa ya'lamu ya kullasya'in 'alimun bimakan, bima kana wa bima sayakun. Wis sing mbok puji ku pangeran wae. Kenapa ben parak pangeran. Parak pangeran di para wali ku kamu angel temen lho. Jadi kueku uji Pangeran. Kueku loh gak ada gejolak ngotot ini sama dengan zamannya. Cuma aku sambil selesai nongke orang. Nusita <laughs> setan bela ini duku loh. Kalau semua dikondok untuk godar kenapa orang kafir penting, di selesai? Ya semuanya kueku rapat penting maklo. Sementara uji Pangeran sing ya alamu kau belakulih. Di Pangeran sing sedurungnya terjadi whisper. So. Keren. Maksudnya uji Pangeran sing kueku keren hebat. Di bangku bayang loh Pangeran persane setelah gak aku gak seneng pangeran goblok lah iku kemenangane wong Islam ning gone setan ulane Abdul Fil Umar keras wong sing pikirane ngono iku kandhane apik koyo apa ora ditampa pangeran khata yu ginabil qadar terus akhirnya guru-guru kita ngelebokno iman bek godok qodari rukun Islam rukun iman keberapa 6 nah, jadi sebetulnya itu selain koriwayat hadis itu konstruksi besar khairihi wa syarihi minna Nah, terus akhirnya setelah logika yang dibangun Abduh bin umar terus beliau ngirimkan hadis al Islam saat terus terus akhirnya Nabi juga akhirnya ngendikan batuk minafil bil qadar khairihi wasa. ini penting aja ini penting. supaya terus ngerti bahwa wong brengkel to. itu raza zaman toh zaman sahabat itu rasanya di berengkeli tabiin. padahal zaman periode emas sahabat tuh menaikkan nabi-nya di nabi, ya, tabiin. tenane baru itu terang loh no, corau yuk sekolah negeri rata unggah no yakin ya jadi ke nak kepengen parang pangeran makhluk itu makhluk ya makhluk kau jenis makhluk kau jodoh geman kejanggalan khas makhluk itu mengganggu kudroya awas pana aku bata, yuk ya mau misalnya lah nak kabis ditulis nama di pangeran lah lalu puno kisah orang sanggono kau kurap penting, sementing kau berpikir Allah wah ya wajarah yusaduni ya oh Allah pangeran ngerti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 kalau kalo nih ngaji di perintah pengiran ngaji wes kowe ikhlas eksklasora buen orang negara barat, paham orang buen, eksklasora yuk, buen, manfaatora yuk, buen, angel tuh menerjemah darum fi khodih mabo, maksudnya iswong iskutu, malah akhirnya mau beritamu, Allah, Allah, Allah, maksudnya